Like cut Hellcat <laughs> Sama dengan 29 Istimewa 3 sama dengan 4 Istimewa dua r biasa nol ditambah satu sama dengan hmm, satu dua ar biasa Penewa. 5 Ditambah 2 Sama dengan 7 Luar biasa 9 Ditambah 6 Sama dengan 2 sama dengan 9 luar biasa 4 ditambah 3 sama dengan 7 luar biasa Yes, sir. Selamat Luar biasa 5 Dikurangi 2 Sama dengan 3 Istimewa 7 Dikurangi 5 Sama dengan 2 Luar biasa 9 Dikurangi sama dengan Di satu Hebat itu sama dengan ayo coba lagi 8 coba 8 dikurangi 4 sama dengan 4 istimewa 3 dikurangi 2 sama dengan 1 Dua R biasa, empat dikurangi dua sama dengan dua dua R biasa, sembilan dikurangi lima sama dengan empat istimewa. Luar biasa Dibagi 1 Sama dengan 25 Luar biasa 25 Dibagi 5 Sama dengan 5 Luar biasa 24 Dibagi 8 Sama dengan 3 Pintar Lagi satu sama dengan sepuluh hebat. istimewa 22 dibagi 1 sama dengan 22 istimewa 24 dibagi 8 sama dengan 3 hebat 5 dibagi 1 sama dengan 5 istimewa Istimewa. 5. kali 9 sama dengan 45 Pintar 8. I kali 2 16 Istimewa 0. kali 5 sama dengan 0 2 kali 4 8 Luar biasa Luar hmm? biasa biasa 3 x 7 21 Pintar 2 x 0 sama dengan 0 Ustimewa 9 x 5 45 Hebat Enam kali 8 sama dengan empat puluh delapan. Dua r biasa, nol kali delapan sama dengan nol Sama dengan 0 Pintar dua Kali dua Sama dengan 4 Hebat Terima Hebat enam, dikali tujuh sama dengan empat puluh dua. Luar biasa. satu dikali delapan sama dengan delapan. Pintar tujuh dikali 6 x 5 sama dengan 30 Pintar 8 kali 6 sama dengan 48 Istimewa 3 tiga, 4 tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, istimewa, dua, ikali, tujuh, sama dengan empat belas. istimewa. 3, sama dengan 21 istimewa 5 kali 5 sama dengan 25 pintar 2 kali 8 sama 16 pintar 2 kali sama dengan